Tentunya anak bungsu dari ayah kejora dan tentunya mamahari ini luar biasa persahabat ya Alhamdulillah tentunya keluarga dari LSD selalu diberikan kesehatan Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk keluarga Leslar Dalam pesting tersebut ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh ayah kejorah nah, Disitu dikatakan kangen si ganteng at ready 96 Alhamdulillah bisa video call tetap semangat sehat sehat sehat luar biasa persahabat ya itulah doa yang tulus selalu diberikan kepada anak tercintanya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan dalam mesin tersebut banyak sekali komentar. Ada komentar dari Dede Lesti Kejora yang mampir di akun Instagramnya Ayah Kejora, persahabat ya. Disitu Lesti mengomentari dengan memberikan love, persahabat ya. Luar biasa, itulah tanda cinta, tanda sayangnya Dede kepada keluarga besar. Mudah-mudahan selalu bahagian, selalu sehat. Amin. Ya Robbal Alamin. Selanjutnya ada komentar dari Om Kevin, persahabat ya. Om Kevin Firman Sah mengomentari... Postingan ayah kejora di situ tertuliskan sehat terus bang Redi Mulyana semangat tuh persahabat ya doa juga diberikan dari Om Kevin kepada Redi nih luar biasa mudah-mudahan keluarga Leslah selalu dilindungi dan selalu diberikan kesehatan Amin ya rabbal alamin berikutnya kita lihat persahabat ada sebuah unggahan vlog terbaru di channel YouTube nya SRJ89 tentunya. Flo Lesti Kejora dan Rizki Bilar berkunjung untuk mencari hewan kurban para ya. Alhamdulillah, tentunya sudah mendapatkan yang tentunya dinamakan Lesti Bilar dan Leslar. Alhamdulillah para ya, mudah-mudahan berkah dan berokah. Amin. ya robbal alamin. Kita lihat ke momen selanjutnya. Di sini kita lihat para ya. Waktu awal Rizki Bilar dan Lesti Kejora masuk... Tentunya Dedek Lesti sudah digandeng oleh Rizky Bilar Perhatikan tangan mereka para sahabat, ya. Memang luar biasa Tentunya Rizky Bilar so sweet dan sangat perhatian kepada Lesti Kejora Yang selalu digandeng kemanapun pergi Digandeng terus ya Gak heran jadi customer paling romantis Tuh para sahabat, ya. Memang luar biasa Idola kita ini ...yang selalu memberikan kebahagiaan untuk para fansnya. Horsinger sebut juga lebih unggah atau diri bos kembali oleh akun sendal putih Anaskor Corbillard. Ada kalimat caption yang dituliskan, ini dia customer paling romantis yang pernah datang buat beli sapi... digandeng terus gak boleh hilang dari pandangan pokoknya dan bikin yang lain juga pengen romantisan sama pasangan. Wow, luar biasa para sahabat ya... Membuat kita semua semakin yakin dengan hubungan mereka bahwa mereka tentunya sangat bahagia Dan tentunya mereka di off kamera mereka tetap romantis bersahabat ya Dukung, doakan hingga support terus buat Lesti dan Rizky Bilar Tentu dalam postingan tersebut banyak sekali komentar Hingga respon dari para fans yakni dari akun Instagram yulian4749 Mengatakan dalam kolom komentar kalau lihat mereka berdua bawanya senyum-senyum terus rasa lagi jatuh cinta lagi. Sweet couple. Wow, luar biasa, para sahabat, ya. Tentunya memang selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Doakan yang terbaik selalu untuk Lesti dan bilang Mudah-mudahan dilancarkan untuk segala rangkaian acara pernikahan mereka. Keunggahan berikutnya kita lihat, para sahabat, sebuah uga spesial banget, ya. Ini adalah kantor Bos Babe, Lesti Kejora, para sahabat, ya. Tentunya kita lihat interiornya lucu dan menggemaskan bangga, per sahabat ya. Mudah-mudahan saja untuk usaha DDLST selalu diberikan kelancaran dan kita juga wajib dukung untuk karya dan tentunya usaha dari idola kesayangan kita. Dan mudah-mudahan, per ya kita mendapatkan kejutan dan vitamin bahagia hari ini. Tetap pantengin channel ini, per biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya.